Lagi sholat dulu. Oke. Okay. Dia mau jadi makmum. Oke. Okay. Mm -hmm. Mbak, mbak, mbak, mbak, mbak. Oh, es tadi. Terus bye. Mandi berdua ya kan. Punya lupa menggeret AC. Yo. yo. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja Masih Bersama Saya, Samunirep Soal Basukur Ahmad Seperti biasa kali ini, Admin Momo kembali beberapa cuplikan video <laughs> Cuplikan video-video, ada yang baru, ada yang lama Tapi kita sedikit tertawa-tertawa ya teman-teman Biar nggak jenuh, biar nggak stress <laughs> Oke, beberapa video saya ambil random dari platform media sosial Ada itu Instagram, ada itu Twitter, ada itu... Hmm, kalau Facebook nggak ada Instagram, Twitter... Uh, terus tumbler ya teman-teman. Oke, langsung kita play aja, cuplikan videonya. Di sini ada seorang mbak-mbak. Mbak-mbak, mbak-mbak, mbak-mbak, -mba -mba -mba. Oh, estetik. Bocil ini kurang ngajar nih. Makan pisang lagi. Pisang? Aduh. Gagal estetik mbaknya. <guluh> Oke. Okay. Kita <tuk> katanya dong. Waseh. Cua. Nah, kalau udah nyelingkin orang tahu dirilah, cuak! Oke! Okay. Dari gue lanjut, gak ada cabut cuak. Cuak. Cuaks! Cuaks! Cuaks, cuaks Ketika kita tunangan, jadikan aku prioritas keempatan Pertama Allah, kedua orang tuamu, tiga Nih, adik atau kakak Ketika kita menikah, jadikan aku prioritas ketigamu Satu Allah, orang tuamu, aku, adik atau kakakmu Jangan pernah gantikan orang tuamu dengan aku karena orang tuamu tetap menjadi prioritasmu. Tetapi ketika kita menikah akan menjadikan kamu prioritas keduaku. Satu Allah, dua kamu, tiga orang tuaku. Karena kita menikah orang itu oh, benernya ya, perempuan anak perempuannya sepenuhnya Bro, oke, okay. oke, okay. oke okay, saya terima. Tapi kembali ke Quran Yusuf ayat 28, ya kan kalau nggak salah ini bro, dia udah nikah belum, kalau dia belum nikah ya konyol, kata-kata ini yang bikin orang yang belum mengejalanin rumah tangga, dia udah ngejalanin rumah tangga belum, kalaupun belum, ya konyol jatuhnya, dia aja belum mengejalanin rumah tangga bisa-bisanya dia bilang seperti itu, nanti ketika dia nikah paling gak maunya dijadiin ratu, Oke ngapain bapak nih, oke lagi sholat bro, oke dia mau jadi makmum. Oke. Okay. <tuh> Siapa? <bab. tuh> Anak asrama ini. Anak kos. yang pernah ngekos pasti pernah ngalamin kayak gini, mandi bareng sama temen oke okay. oke okay. mandi berdua ya kan pokoknya lupa menggeret asik <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kalau pernah ngekos pasti pernah, oh kita di dikocok bro Gitarnya dikocok, di Perut g. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. Asep. bro, Gini, bro kalau ada pensi ketika kita manggung itu rasanya udah wah seperti artis papan atas <laughs> seperti gitu rasanya bro saya pernah ngalamin ketika saya pensi di sekolah itu ketika di atas panggung rasanya itu seperti kayak wah wah. <laughs> tapi kalau didengar-dengar ya aja kadut gitu <laughs> oke tapi keren orang yang punya talenta itu keren hmm. astaga <laughs> kang Ma.. Ma.. Eh.. Mati, eh mati, mati.. Mati.. Mati.. Eh, si bocil.. Nek.. Eh, si bocil.. Si bocil kurangnya ajar, malah ketawa.. Ma, jatuh malah mati.. Ma.. Aduh.. Mati.. Si bocil kurang ajar, aduh anak gondok. Anak geraka. Aduh. Kupes lagi. Si bocil ini bisa aja ya, Bro. Pemainnya jatuh malah, "Mak, mek, mak, mek, mati, mati." Aduh, jangan ditiru ya, teman-teman. Kalau kita jatuh ya ditolongin, tapi ini karena bocil. Enggak, mungkin dia anggapnya lucu. Butuh hiburan si bocilnya, tapi ya nggak boleh. Ya, boleh. Jangan diketawain. Makanya kan, cok, rasionya, ya deh. Ya, makanya jatuh. Jangan diketawain. Ya, oke, okay. <guluh> oke. Okay, cukup sekian reaction dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.